Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Helen. Oke okay guys, sekarang aku mau ngasih tahu tutorial caranya mengirim uang ke Indonesia lewat aplikasi Index yang ada di handphone kalian. Jadi aku mau kasih tahu tutorialnya seperti ini. Aplikasi Index ketika kita udah klik akan muncul seperti ini. Kalian langsung klik kirim yang gambar uang ini ya. Kirim Ya, kirim. Terus kalian mau kirim berapa? Di sini kan di atas ada tulisan rekening bank dan wesel pin. Karena kita kirimnya ke rekening bank, kita klik yang rekening bank ya. Lalu kita klik jumlah yang mau dikirim dalam dolar Taiwan ya. Di sini tulisannya itu dolar Taiwan. Saya mau kirim 15000 di sini nanti akan muncul berapa rupiah. Saya klik. Nah, di sini rupiahnya 7.635.000. Barusan saya kirim kan ada poin 40 NT. Jadi ongkos kirim yang seharusnya 150 NT menjadi 110 NT. Oke. Okay saya hanya ngasih tahu tutorialnya ya karena kebetulan saya udah kirim barusan saja nah di sini karena saya sudah masukkan beberapa nomor rekening keluarga saya jadi saya tidak perlu mengetik ulang nomor rekening kalian juga bisa edit ya harus sesuai nomor rekeningnya jangan sampai salah Di sini saya mau kirim rekening ke suami saya ya. jangan lupa checklist Kalian lihat lagi udah betul apa belum, baru checklist dan klik tanda kirim. Nah nanti akan muncul seperti ini, yaitu data penerima. Kalau kalian memang belum masukkan rekening, kalian bisa masukkan sekarang juga. Harus sesuai ya, jangan sampai salah. Di sini sekarang harus ada tanggal lahir penerima. Jadi kalian harus konfirmasi dulu sesuai dengan KTP si penerima tersebut. Setelah itu, klik "Tambah Data ke Penerima". Di sini, di bawahnya ada keterangan pengiriman, yaitu sumber dana. Oke, kita klik apa saja, gaji cuma ada satu ya. Jadi, kita klik gaji atau tidak usah klik, nggak apa-apa. Nah, di sini tujuannya ada tiga, yaitu tabungan, keperluan keluarga, dan biaya pengobatan. Kalian bisa pilih salah satu karena saya keperluan keluarga. Kalian bisa klik ini. Oke, okay. dan hubungan dengan penerima, kalian juga harus pilih salah satu. Di sini ada diri sendiri, keluarga, atau teman. Kalau diri sendiri, misalnya kita punya rekening atas nama diri kita sendiri, tapi rekeningnya kan e, terkadang kita bawa ke sini, ke Taiwan, atau masih ada di Indonesia. Kita bisa klik diri sendiri, nanti masuk ke rekening kita. Kalau keluarga, misalkan suami, anak, orang tua, kalian klik keluarga. Ada juga teman, ya. Pokoknya harus lengkap seperti ini. Oke. Okay. Nanti di bawahnya akan jelas jumlah kiriman yaitu 15.000 dolar Taiwan. Ongkos kirim 150. Kalau ada poin, kalian bisa kurangan dengan poin atau menggunakan voucher. Terus di sini di bawahnya ya, total semuanya itu 15.150 NT. Dan estimasi nilai rupiah nanti akan dapat juta, kalau semuanya udah selesai, udah bener, kalian cek ya, harus detail, lalu klik kirim. Nah, di sini aku bakalan skip ya, karena ini data pribadi aku. Di sini ada nama pengirim, nomor ARC, masa berlaku, tanggal lahir, dan nomor handphone yang terdaftar. Di sini juga ada foto selfie. Foto ARC saya dari depan dan belakang. Pokoknya di sini itu hmm, pribadi, jadi saya nggak akan publikasikan. Oke, lalu klik kirim. Nah, di sini nanti ada disclaimer. Pokoknya kita baca satu persatu bagi yang baru punya aplikasi ini. Tapi jika udah tahu, kalian tinggal langsung ini ada tanda tangan ya di kotak sini. Kalian klik, lalu kalian isi tanda tangan kalian. Oke, okay. checklist setelah selesai kalian klik setuju Nah, nanti akan muncul surat kuasa kalian bisa baca satu persatu untuk lebih detailnya kalian juga baca lagi udah bener belum penerima datanya dan pengirim semuanya kalian bisa cek saya juga skip ya saya tutupin karena ini privasi banget lanjut aja langsung klik kirim Oke, okay, setelah itu udah selesai, akan muncul semuanya tanda bukti pengiriman dari waktu, jumlah yang dikirim, penerima, nomor rekening semuanya di sini akan jelas dan ada e, beberapa minimarket yang dituju untuk melakukan pembayarannya. Juga waktunya ya. Jadi waktu yang sudah ditentukan di sini udah jelas. Misalkan barusan saya coba kirim jam 2. Batas waktunya 3 jam. Jadi sampai jam 5 sore itu udah nggak bisa dipakai atau expire. Di sini ada Family Mart, oke okay, Mart, dan Seven eleven Di sini di bawahnya ada barcode dan ada no kode ya. Kode yang harus dimasukkan nanti di mesin iBon itu. Kalau kalian belum tahu caranya, kalian bisa klik cara pembayaran ke minimarket. Oke? Okay. Jadi sebelum transaksi ini diproses, kalian belum bayar ke kasir masih ada tulisan status transaksi menunggu pembayaran, ya. Oke kita balik lagi untuk cara pembayaran ke minimarket. Kalian bisa pilih di sini ada cara pembayaran lewat Seven Eleven, FamilyMart, High Life atau okemart OK Di sini banyak sekali, kalian bisa baca satu persatu bagi yang baru memiliki aplikasi ini, guys. Oke, nah barusan karena aku kirimnya lewat Seven Eleven, jadi aku klik cara kirim lewat Seven Eleven. Jadi di sini juga detail ya. Di sini pokoknya sudah dijelaskan sangat detail pakai bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak usah khawatir. Walaupun tidak minta tolong kasir, insya Allah kita bisa melakukannya sendiri. Yang penting kalian baca lagi, harus pahami, jangan sampai salah ketik ya. Di sini yang pertama masukkan PIN transaksi pada bagian piri atas layar. Di sini kan ada pilih menu yang pertama yaitu klik yang ada tulisan 123 terus masukkan pin transaksi pada bagian kiri atas layar ya di tombol ini nomor 2 masukkan 14 digit kode pin dari indeks tanpa spasi lalu tekan tombol nih ya sebelah kanan ya nomor 3 centang pada kolom ini nah jangan lupa kalian centang dan baca lagi penerimanya udah betul apa belum setelah itu, klik lagi yang sebelah kanan, berempat cek dan konfirmasi ulang data pengiriman Anda. Ap apabila benar, tekan yang warna merah ini, guys. Pokoknya masih sebelah kanan, kalian cek lagi jumlah pengirimannya, data penerima apakah sudah benar. Nah, kalau udah benar, untuk langkah kelima, cukup tekan yang sebelah kanan lagi, itu ya, warna biru. Oke. Okay. Setelah sudah selesai kita tunggu akan keluar setruk untuk pembayarannya. Kalau udah keluar setruk pembayarannya, kalian tinggal kasihkan ke kasirnya. Oke? Okay. Nanti di sini akan munculkan menunggu pembayaran. Aku close ya. Close. Nah guys, ini yang urutan kedua aku kan udah bayar barusan ke hasilnya ada tulisan proses kirim kita tinggal klik aja kalau udah bayar dan dikasih setruk nanti bakalan muncul proses kirim udah berhasil ya nanti tinggal tunggu dua jam atau tiga jam uangnya langsung nyampe ke rekening yang dituju yaitu penerima Oke okay guys semoga informasi ini bermanfaat ya